Assalamu'alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wakil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kami ini dari Baitul Quran Batu Wakaf Al-Quran sedang mengerjakan proses untuk bagi sebanyak 22.248 ekspor untuk WAP Merapi. Bagi para wakil saya ucapkan kami dari PDWA mengucapkan jazakallah khair untuk kalian para wakil yang telah menyumbangkan bagian harta kalian di Jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah apa yang kalian wakafkan di Jalan Allah Subhanahu wa telah nanti akan menjadi balasan di, uh, di akhirat nanti. Bagi kalian para wakil yang belum memastikan bagian harta kalian di Jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergabung mewakafkan harta kalian di Dewa. Terima kasih. Yo berwakaf berwakam di BWA wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh